Assalamualaikum kembali lagi di channel yang akan memberikan keutamaan-keutamaan. Berikut marilah simak videonya. Ada banyak ibadah sunnah yang dapat dikerjakan oleh umat Islam. Salah satunya sholat sunnah rawatib. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa amalan ini memiliki banyak keutamaan. Salat sunah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu, baik sebelum maupun setelahnya. Salat sunah rawatib menjadi ibadah sunnah yang dianjurkan Rasulullah. Berikut adalah lima keutamaan salat sunah rawatib yang oleh sebagian banyak orang belum mengetahuinya. 1. dijauhkan dari api neraka. Dalami sebuah hadis riwayat et-Tirmidzi dan Imam Ahmad, disebutkan bahwa barang siapa yang mengerjakan dengan rutin empat rokaat sebelum zuhur dan empat rokaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. 2. Derajatnya diangkat oleh Allah setiap seseorang yang memperbanyak sujud akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. 3. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Pahala orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib disebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keutamaan ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. 4. Amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. 5. Dibangunkan rumah di surga. Keutamaan sholat sunnah rawatib lainnya adalah akan dibangunkan rumah di surga. Hal ini merujuk pada hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda yang berbunyi. Jika seorang hamba Allah solat demi Allah dua belas rokaat, sunnah, setiap hari, sebelum dan setelah solat wajib, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Aku tidak pernah absen melakukannya, sejak mendengarnya dari Rasulullah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan amalan baik salat atau yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.